Ini aku mau pergi mengunjungi adikku yang ada di pondok pesantren. Sudah beberapa bulan aku tidak bertemu dengannya. Jujur aku kangen banget sama dia. Tak lupa setiap pagi aku menggunakan face care untuk merawat kulit wajahku. Seiring bertambahnya usia, terutama menginjak 25 tahun ke atas, kulit akan mengalami penuaan. Dimulai dari perubahan tekstur hingga munculnya garis-garis halus, flek hitam. Buat tenur, kering, dan kerutan Hal ini disebabkan oleh seringnya terpapar sinar matahari, polusi, gaya hidup, pelamakan, dan perubahan hormonal Sehingga dibutuhkan perawatan yang tepat untuk menjaga tanda-tanda penuaan dini Aku pakai perawatan anti aging series dari Scarlet Whitening Anti Aging Skallet memiliki lima rangkaian, yaitu Hydrofresh Booster, Hyalu B9 Plus Bioclarity, and Ceramides Essence Toner, Hyalu B5 Plus Reishi Mushroom, and b Deep Hydrating Firming Eye Serum, dan Phytobiotic Renewing Moisturizer. Simet Extract, Jeju Rosemary Mugwort Hydrosol, Aloe Vera Extract, Centella Asiatica Extract, dan Pomegranate Extract. Produk ini berguna untuk melembikan, menenangkan, dan menyegarkan kulit wajah. Mengandung Allantoin, Hexapeptide A, Hyaluronic Acid, Jeju Aloe Vera Extract, Triple Ceramide Complex dan soybean ferment extract. Essence toner ini berguna untuk menghidrasi serta memberi kesegaran pada kulit dan mengoptimalkan kulit wajah. Mengandung alantoin, 4D hyaluronic acid, red Insane water, calendula flower extract, camellia leaf extract, dan licorice root extract. Serum ini berguna untuk menyamarkan kerutan. Dan menggunakan kulit wajah, mengandung marine collagen, ramnet acid booster, hyaluronic acid booster, hyaluronic acid booster, bifida acid booster, acid booster, hyaluronic acid booster, hyaluronic acid booster, hyaluronic acid booster, hyaluronic acid booster, hyaluronic acid booster, hyaluronic acid Loco Basilisk Permane Hexapeptic Cherry Blossom Extract Sanctuary Extract Dan Jeju Vera Extract Moisturizer ini berguna untuk melembabkan dan memperlambat tanda-tanda penuaan dini Urutan yang benar pemakaian anti aging series Scarlet Whitening Dimulai dari face wash Kemudian, Essence Toner Tahap selanjutnya adalah Serum Tahap selanjutnya, Ice Serum Dan terakhir, Moisturizer Setelah aku pakai perawatan anti-aging series kalai nah, vitamin secara rutin yang aku rasakan kulitku menjadi smooth dan after feel-nya kulitku menjadi lembab dan kenyal, ditambah paku kulitku naik satu tingkat. Semua rangkaiannya ringan, mudah menyerap, dan tidak lengket. Suka banget sama rangkaian anti-aging series Scarlet Bytening Kalian wajib cobain ini Untuk link pembelian aku taruh di deskripsi Sekarang aku mau pergi mengunjungi adikku Akhirnya sampai juga di pondok pesantren adikku Senang sekali, akhirnya aku bisa ketemu adikku. Yuk kita jalan-jalan ke rooftop untuk pesantren adikku menggunakan lift.